Halo, hari ini gue mau ngasih tau ke gimana caranya bikin mie Enak mie bikinan abang-abang warkop. Karena belum ada mie makanya kita harus beli dulu Kita butuh uang cukupnya buat beli Sama kunci motor Sama motornya, karena kita nggak mungkin gilaik kuda kayak ada kudanya Oke masker biar orang ketularan jelek sama lu Selanjutnya lo pesan mie-nya, jangan lupa, pilih rasa yang lo mau Kalau lo hai, mau hai, bakal enak, gimana -man hai, enak rasanya oh, kalau lo hai, suka Kayak hai, hmm. hai, hai, hai, hai, hai, rasa ayam bawang sedang nyong nyong nyong karena tuh itu jomblo gue nih? ini <gir> apa dalam? Jom, iya, jomblo juga jom, mantap enggak, dia beberapa kali, sama juga itu. dia mau dari depan mata ditolak kan nggak apa apa udah gak apa apa gak lanjut apa -apa. aja, lanjut lanjut nanti di edit ya nggak masalah nggak masalah nggak masalah, gak masalah. Gak masalah.